Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu aplikasi 3D Wallpaper. Ya, buat kalian yang menginginkan wallpaper 3D di HP Android, kalian bisa memilikinya dengan mudah dan juga gratis. Ya, di dalam aplikasi ini banyak sekali ditemukan wallpaper yang keren-keren dengan kualitas gambar yang jernih, mulai dari tema gambar pemandangan alam. Perumahan hingga gambar binatang semuanya ada di sini ya. Dan di sini kalian bisa menggunakannya secara gratis tanpa bayar sepeser pun. Oke, salah satu contoh misal saya pilih, ya misal saya pilih wallpaper yang macan. Nah seperti ini perhatiin jauhnya. Kemudian kita pilih memasang wallpaper, lalu pilih memasang wallpaper. Oke, dan sekarang kita lihat untuk hasilnya. Nah, seperti ini untuk contoh gambarnya. Ketika kita gerakan, maka untuk gambar bagian depan seolah-olah terpisah. Ya, kalau kalian sesama untuk melihatnya, maka untuk gambar ini seolah-olah terpisah. Ya, makanya dikatakan 3D. Oke, mantap sekali. Dan untuk aplikasi ini adalah aplikasi 3D wallpaper Perelax. Kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.